Esok, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi, ya sobat sekalian. Di sebelah Fahri udah ada Kolokasia Blue Gecko. Ketika Fahri upload, banyak yang mengira ini adalah Kolokasia Black Magic. Apa sih bedanya dan berapa lama bisa sampai Serimbun ini dan apa kuncinya? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus, ya. Sobat sekalian ada cerita lucu di balik ke lokasi Blue Gecko ini. Jadi ini Fahri dapatkan tahun 2017. Waktu itu teman Fahri, Teralifts teralif Instagramnya ya. Teman Fahri waktu itu pergi ke Thailand. Dan dia mengatakan, Fahri mau nitip apa aku lagi main ke Thailand gitu. Nah Fahri titip ke Mojito sama ada Aikmea. Roberto Manescal. Nah, tidak tahu bagaimana, jadi intinya ini salah ID. Dulu belinya di sana itu yang jual katanya Mojito. Karena datangnya itu cuman bonggol tanpa daun, Dan Fari tunggu sampai tumbuh. Nah, setelah tumbuh kok warnanya kehitaman ya dan waktu itu karena Fari belum tanam di full matahari jadi warnanya agak hijau kelabu gitu, agak biru-biru hijau kemudian Fahri bilang ke teman Fahri ini kayaknya bukan Mojito deh mungkin Black Magic gitu kan nah setelah dia itu settle Fahri taruh di full matahari daunnya berbeda dengan Black Magic dan ketemulah ID-nya bahwa ini adalah Kolokasia Blue Gecko kemudian bagaimana bedanya dengan Black Magic sobat sekalian oke ini kita dekat-dekat Jadi bedanya dengan Black Magic, kalau Black Magic itu hitam banget, kemudian ini uh, glossy, nge-doff, nge atau glossy ya? nge ya, kalau Black Magic itu nge kemudian Blue Gecko ini juga nge tapi nggak se Black Magic. Dan warna dari Blue Gecko ini lebih warna dasarnya kebiruan gitu. Lebih kebiruan, dan daun mudanya itu hijau. Ini daun mudanya hijau untuk blue gecko. Blue gecko itu daun barunya berwarna hijau, sedangkan black magic biasanya lebih gelap warna daun barunya. Ya, dan ini Fahri tanam sejak 2019, 20, ini udah 4 tahun, sobat sekalian. 4 tahun, dan Fahri nanamnya di pinggir empang atau di pinggir kolam nih. Ada air ya, di sini ada. Echeng gondok varigata di situ. Nah ini tadinya cuma di sini di sebelah sini. Tadinya hanya dua tanaman, kemudian dia menjalar-jalar ke sana. Kolekasiya blue gecko ini sangat cocok untuk sobat sekalian yang ingin membuat taman dengan nuansa tropis banget. Kolekasiya ini sangat cocok dan perawatannya cukup mudah. Biasanya musuhnya hanya belalang. Ini banyak belalang, sobat lihat. Ini banyak belalang di sini, nah, ini bisa disemprot pakai insekt. Tapi, Fahri jarang pakai insektisida kimia karena sebenarnya kurang bagus untuk jangka panjang. Jadi, Fahri biarin aja biar seperti di alam. Jadi, ada yang bolong-bolong kayak gitu, nggak masalah. Nah, kulkas ya, Blue Gecko ini, Fahri tanam di bawah paranet, 55%. sobat bisa tempatkan di full matahari. Sebenarnya, nanti daunnya akan lebih kaku, lebih besar. Dan tajuknya akan lebih pendek Ini tinggi-tinggi karena kurang panas sebenarnya ya Ini akan lebih bagus kalau sobat taruh di tempat panas Nih kesini semakin tinggi loh nih, Semakin tinggi Dan yang di sini ini besar banget nih Ini besar banget ya Nah kalau kasia blue gecko ini perbanyaknya juga cukup mudah Karena dia rajin memproduksi anakan geragi Tinggal potong kemudian tanam ini Fahri langsung tanam di tanah jadi tanpa media sekam fermentasi jadi tanah full tanah itu juga cukup dan tumbuh dengan baik kolokasia blue gecko ini cukup harganya saat ini juga cukup ekonomis ramah di kantong ya karena Fahri lihat Fahri lihat masih jarang yang punya kolokasia blue gecko ini Fahri bisa jual ekonomis karena hasil tanian sendiri karena sudah perbanyak dan ini cepat diperbanyak. Kalau orang mengira pada awalnya memang dikira black magic ya, tetapi ini adalah tanaman yang berbeda. Jadi bukan black magic, tetapi blue gecko. Di video selanjutnya Fahri mungkin akan bahas tentang kolokasia white lava yang di sebelah sana yang udah besar. Ini ulasan singkat tentang kolokasia blue gecko. Jadi. Sebenarnya nama panjangnya adalah Colocasia Esculenta Blue Gecko. Karena ada esculentanya ini harusnya bisa dimakan ya, baik itu daunnya ataupun umbinya bisa dikonsumsi. Tapi Fahri belum pernah coba karena sayang ya, mungkin nanti suatu saat Fahri akan coba untuk memasak entah umbinya atau daunnya. Jadi nama panjangnya adalah Colocasia Esculenta Blue Gecko, ini adalah hasil hibridasi atau persilangan Colocasia spesies. Sehingga menghasilkan Kolkasia Blue Gecko Ini tentang Kolkasia Blue Gecko Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk